Wa bihal kulub, al-qulub Wa tantaliku biha al-usub man ma Yafkahu qawli wasadid lisani Wahdi qalbi Muhammadin Sallallahu alaihi wasalam Allahumma alina alhaqaqa rizukna atiba'ah Wa alina albaatila batila wa wa min amalina amma para pemirsa para mitra pengajian banyu giron yang dimuliakan Allah subhanahu wa taala yang langsung maupun yang tidak langsung Yang sangat kami membeliakan khususnya para ulama, para masyayikh, para kiai Asati, para tokoh, para sepoh Lakukan timin mengambil lebih barok Serta lebih manfaatnya kegiatan rutin kita pengajian Banyu Gideon Kiran kita bersama nafor dan Fatihah kita haturkan kehribuan wajin Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Salam sejaul keluarga keluarga, salam sahabat sahabat beliau, Raja-raja epon, putera putera, turunan epon, keluarga telum epon para tabi'in, bantabi'it tabi'in, para nabi, para utusan, para wali, para imam, imam mujtahidin, para ulama, para sufiyah, para pengarang ilmu-ilmu syaraya, kuru-kuru petan ustajiban, kuru-kuru dah tak sakit, pengesepo, pengesepo laki' maupun bini. betan gulis saja orang yang segembei pepus dapatan gulis saja peserta lolong yang sampun tidak betan gulis saja sing aturan kencir dan kepapusan kau kui betan saja orang yang satu selalu galaban betan saja yang aturan perjalanan ke Papusan ke Kabupaten Gresik. Orang-orang sebagai fokus di Kabupaten Gresik diversity umat Islam laki maupun bini. Khususnya pemirsa pengajian Banyugiri on sampai nanti Kita khususkan dekat Miss Nani bin Matroyo pasangker pakentanan siampuan artikel dunia laras hari Jumat tanggal 16 Ramadan 1444 Hijriah Alamantersnya Selamat dari seksel Allah teringat di sabi sareli reli aki reli aki abil batul sallallahu alaihi wasallam ummul fatihah al fatihah Bade ha. Para pemirsa, para pengajian Banjogiri on yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita makan apalah Badan yang ditangkal selekor bulan Ramadan sekalipun dimungkinkan laylatul qadar gento, bisa tangkal lekoran sepaing sekut, niatnya tangkal lekoran, lebih sekut boleh. Nenangnya tangkel Kencil Berarti selekor Cuken telo lekor Sekemi petelekor Sangat lekor Ini lebih sekut boleh terjadi tangkal lekoran Ma'nabi Nabi Imam Asy-Syafi'i panekah madhab utangkal selekor atau telo lekor rumus pun Imam Al-Ghazali tangkal sekami banyak rumus-rumus bini hal kita akan itu, yang dalam setiap malam, da' buddhika itu, itu lebih meningkatkan amal ibadah boleh. Lailatul Qadar artinya malam takdir. Malam takdir. Malam penentuan takdir. Ningilai-lai tulqodar gentechukan Allah Subhanahu Wa Taala matoron al Quran secara sekaligus etoronaki di lah mahfud dakah langit kapeng tung. Yang hilangkan pengtong ni kepada saya Baitul Izzah Yang mana? Baitul Izzah Jadi Quran kita yang di lau mahfud Dekat ke Baitul Izzah Tepat dengan ilai latul qadar Saya toron akini kemarin di awal sampai ke akhir modi Fatihah sampai ke Inna Anjala Inna Allah Untuk Berbinas. Sampai surat Anas Toron Kapi Deka Betul izzah. Mana Bisa Dari Betul izzah Deka Bumi. Panekah Toron Kalaban Asa Pesah Sesuai Kalaban Kebutuhan Nenengi bumi Bih malaki juri Lepas hancur, nyancur Nyancur Sekian ayat Sekian ayat Sampai Sampai selas tarik Membutuhkan betul, telo lekor tahun. Jadi sampai telo lekor tahun buru mare Al Quran ni. Setoran dek kaji nampun kusteh kanjing Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sepertama turun dek kanjing Nabi Muhammad ikipaneke iqtar bismi rabbik ya kalau bismerobik ini kesetoran pertama ini setoran pertama ada kajun ada pohon Nah, seharusnya ikhla kita pasaran terusan. Torun sesuai kalau kebutuhan. Sampai akhirnya yang terakhir sekali. Setorun Al-Quran, menikah-menikah. Wattakuwa yawman turja'una fihi ilallah summat wafaq kullu nafsin ma kasabat wa hum la yudhlamun anaka sit terakhir sit kali toron, di mana bisa pertama ini ke ikra bismi terakhir panik buat taqwa yaumant turjauna fihi illallah Wataqwa ya man fihi ilallahi Thumma tuwaffah Kulu nafsim ma kasabat Wahum la yudhulamun Bentar aku atibin kapi Dek ke setong arih Saya waktu jariya Bukan kapi dia Apa beli dek kajunan ni pun Allah Ban kapi dia pun kalau beli dek Allah Lepas ingat ke jariya Tak takut saya tertemuh. Takut saya dalam kepada ini pentunin Allah. Kemudian, setiap orang yang ber berlesen, saya sampurnas sesuai. Kalau apa saya? Elak wakil. Mereka tidak akan dirugikan, tidak akan didalimi. Nikah nanti surat Al Baqarah ayat dua ratus belum bolos hitung. Kini kesaya di budi katibi. Al Baqarah ayat dua ratus belum bolos hitung. Nikah seterakhir toron meterot keterangan Epon. Imam Al-Qurtubi. Etherang ya, aki deneng kitab Tabaqat Ibn Subki dari Imam Ahmad bin Ismail Al-Qazwini bahwa qul rasulillah sallallahu alaihi wasallam sarastarin turun ayat wa taqwa turjauna fihi ila ثم توفى كل نفس بما كسبت وهم لا يظلمون nikah seminggu semenggume nikah setek kanjing nabi ni tadi semare turun ayat kento? kanjing nabi kento hidup sampai petong ade nah, pas tar kentok lang langsung wafat Nekas yang narangaki Ibnu Subki dari Imam Ahmad bin Ismail Al-Kuzwaini Saampun yang narangaki ketika di itu Saampun Imam Ahmad bin Ismail Al-Kuzwaini Nekas yang narangaki bahawa kanjing Nabi kan Lastaarina ayat wa taqwaya man turja'una fihi lallahi Thumma tuwafakun nafsimma kasabatuhum laudulamun Anikah bahasa itu sekali Oleh seminggu dari nerangakia banika Imam Al-Khuzwa ini Serta ke Jadi kanji nabi kaya itu Serta sama ada na Ayat wataqoyo manturja onafihil Allah. Kemudian Imam Ahmad bin Ismail al-Kuzway ini, kata syeteh, sempurna nerangaki bahawa kanjeng Nabi seminggu dari toro ayat menikah. Negeri sepasal syeteh, la seminggu. Ya? yang terakhir ni kitab syarah Bukhari kadang pun Ibnu Abi Jamrah bahawa dah ada saya turun dari Al-Quran di Ikhra tapi pada juga ni saya terpukir Al-Muddathir mak bisa tak sami dua orang ni yang karena kentut sami-sami nih awal, manabi dah ada ansektoronaki ingkibane ikro, tapi dah ada perintah sektoronaki ingkibane surat al-mudathir, tergadai benar bane. Monejebuaki bahawa Da ada se eh turunaki dal Qur'an Iqra. Pah beda-beda semadhabu. Se pertama turunaki iki paniki Al-Muddatsir. Mak bisa sak mak bisa tak sami. Eki gak ditus sami-sami leres. Mun se cet pertama kali turun iki paniki Iqra tapi menambit pertama na printa si toron yang kepanikan surat al muddathir ya ayyuhal muddathir kum faandir وربك فكبر وثيابك فطهر والرجز فهجر ولا تمن تستكتر ولربك فاسبر فإذا نقر في الناقور وذلك يومئذ يوم أسير على الكافرين غير يسير Darni wa man khalaqt وَجَعَلْنَا لَهُ lahu لَمْ lam mumduda Wabani na Ya kawan, he orang se aslemut, aslemutan kanjeng Nabi. He waktu netoranin Wahyu kan tu jelek komikil. Sapok kanjeng Nabi Pasaran Rabu, Malaikat Jibril, eh yang saya sapok. Cekah, Abu mah, ngatikah, faander. Bukan kawas Nggak masingga ah, Sampian Pas ngak masingga Warabbaka fakabbir Banda kepangeran Ngaku ngakina sambian Ngaku ngakina tibin Muhammad Wasyabaka fatahir Ban pakian nabak anjiria Pas papiriseh Warrujza fahjur Benda kekelakuan-kelakuan Secuba Ngambuaki Niti bin Muhammad Walatamnun Tastakfir Benda sangat Muhammad Benda beri Kalau benda cuan Melengolai berdizan selebih banyak Allah Diberi diberi, kau boleh diberi, boleh beri insurajaan bolehlah, boleh, orang ni. Boleh tamnun, tas takdir, tak allah pun tak Adik beri dengan tujuan, boleh, boleh sebanyak boleh Wali Rabbika fasbir. Bukan kerana panggil Nanti bin Muhammad, maka sabar. Dia menjunjung tinggi akumun Allah Ta'ala, banyak perintangan, banyak tantangan, banyak tentangan. Banyak aral. Maka pasapar Muhammad. Neneng tokum faendir, um faendir. Jaga tibin Muhammad maka pasnan ngak mesengya. Kok nak kok nartin ngak mesengya ni kok nak kok ya? Ngak mesengya. Kok nak kok dari perang semak siat. Apa napa mata? Madabu jukan fa'absyir Kum fa'andir Wa'absyir misalnya Atau bahkan Kum fa'absyir wa'andir Abda kabar gembira Ati bin Muhammad Ben Nga'masayang ati bin Sahabat kanjing Nabi Lakaran basyirau wa nadirau Adat Semaha Aparing Eh Adat Kenapa ni pun Basyir Mesiron, nabi se memberikan kabar gembira bagi orang yang seiman. Nadir, nadiron, ter nabi, singa mesinga. Tapi kentam apa pun saya sebut nggak mesingan meloloh. Mata apa kon keangkui, nggak mabunga boleh, abdi kabar-kabar gembira boleh. Ini kerahasianya Karena Sehingga bunga ini kan orang Islam Morang Islam, eh ke bunga Pada e masa suaranya Eh waktu na toron ayat kinto, Eh waktu na toron na sorat penikah Eh tak sakit, ada orang masuk Islam Tapi tak mengapa bunga pun Gungkok nakok Eh bunga daripada orang Islam Bukan begal orang ahli suar kekuat muncir orang kapir. Maka nah tidak debu faabshir sebade faandir. Karena waktu toro dah suarat kadin toh kita dari yang masuk Islam. En dalam kitab Al-Qurtubi jelasaki bahawa kitab Taurat ken Toron dan ning en dalam bulan Ramadan, tepatnya tanggal 6. Kitab Injil juga dening en dalam bulan Ramadan, tepatnya tanggal 13. Mushaf-mushaf epon Nabiullah Ibrahim alaih salat wasalam ketetujukan tepat dening en dalam bulan Ramadan tepatnya tanggal situng tangkal sitong Ramadan e dalam ayat kadinto nunjuk aki bahwa ma lamne ke lebih bagus etempang ban siang lebih bagus etempang ban siang inna anzalnahu fi lailatul qadr sengko alquran e malam lailatul qadar bahwa malam lebih bagus tembang ben siang jadi saya waktu nak angkui Norah nak kial Al-Quran Panikah tepatnya waktu malam Karena waktu malam ni ke waktu mustajab, Cep saya Cepatnya hape ke saja dengan tak sibuk pun Men tepat malam ni Tak penting punya pemakaian Eh mana habis siang Panikkan orang teman jaga ke kapi Tiada jauh lagi atas mal jam malam etempang ben siang etekel tekel kelakuan kebogusan nikah sampai pada ben se alakoh kebogusan saya bubulan saya bubulan nikah berempat tahun. Belum pulau terlau tahun empat bulan, mereka se so, se tahun. Eh, apa nyaman? Se, sepuluh bulan. Eh, seibu bulan, seibu bulan bernekah mana bi etahunin? Ni ke belum pulau terlau tahun empat bulan. Mana bi arahnya? Eh dalam masa sebuah bulan berapa hari ini? ini ke ebu areh dan ebu malam telapolo ebu areh telapolo ebu malam kapal khusus dan idil melaylah tulqadar lebih utama tempang ban. Tala ibu kebagusan al warah lailatul qadar Tala polo ibu kebagusan Setiap dikenali sangat-sangat banyak ni. Setong kebagusan dia Imam Ibnu Abdissalam ilmu ilmu kitab kau eh bawa Al hasanatu fiha afdalu min thalathina alf hasanatin fi dzhayriha. ilmu Lailatul Qadar lebih utama dibanding kefokusan 30.000 kefokusan di luar Lailatul Qadar. Makanya iman manabi sampai terlebet tanpa ada peningkatan ibadah dari kita. Iman. Karena kento maka ibnu Mas'ud Madhabu. Sebaiknya kita penekan niat asolat setiap malam mulai di awal muharram sampai akhir tahun. Maksud setahun benteng niat gangkui asolat karena ambil tepak ke qadar. kotor. Mumpuni perasaan di luar perasaan di kekongang leletul qadar Maka ada niat asolat dengan waktu malam mulai dari awal Muharram sampai ke akhir. Napa namanya mana? akhir-akhir bulan dul hija, artinya setahun benteng mas dari awal tahun sampai ke akhir tahun jadi mesti bon kening mesti haki di dalam Laylatul Qadar ni kampun sangwin solat sunnah dikakunduruka'at ya mula mesti menabi pasal namun di awal tahun sampai ke akhir tahun terus isen solat sunnah terus Maknabi pada orang oning tidak kedatangan kedatangan dan lain-lain tulkadar. Ini kesunnat. sempen tak sale, kau beler tak sabar sebaragi kadang lain. Ada buah Imam Al Mawardi nafah Nabihie Abu Alumi. Yustahabu kitmanuha diman ruaha. Esok eh, nata kik angkui nyimpan Lailatul Qadar kini kan bagi orang yang mengenaliin dekatan dari de Lailatul Qadar. Jualah gula-gula orangnya, jualah gula-gula orang. Soalnya simpan. Para ulama-ulama' mufassirin mencebu bahawa amal bagus di dalam bulan Ramadan. Yang lebih bagus di dalam Amal-amal selain di luar bulan Ramadan. Kabul Ahmar. radhiyallahu ta'ala anhu. Niga Mathebu. Bahawa nang iban Israel kentoe berder ratus sesoleh, ratus atil ratus tak zalim. Maka Allah Taala panika parang e wahyu nabi bina, nabi de kerato. Orang sesoleh. Suruh rap ngarep, suruh taminta keangkau, bensengkau ibrina Epa padahal pak penika dikat ke ratuh, sesuatu yang panik Ratuh ajunan, cairpon, pengiran, kaitu wahyu di pengiran Epa pakon taminta, eh pakon Kenapa nyaman, rap ngarep Rap ngarep dikabahkusan Maka pegawai teka aki, serang ajunan ni pun Allah Umur sekali itu, artinya kita berharap bisa perang, visabilillah. Ini ke mana Nabi tepat, ke ratusnya? Soleh. Muna, toh, seh, toh, tak kira-kira, ngarap, dah mesti bisa perang. Si bisa aman-nyaman balik. Tapi ratus soleh pun nikah. Ataman na an, ujahid visabilillah, di mali. Kula terroh berjuang afisa bilillah kalaban ngorbanaki arta abdina wawaladih bengorbanakina anak-anak abdina Nika saya, yan, saya keterroh pas Seharap mengharap paparang Allah Ta'ala ternyata saya Arab, ini keterroh apa rana? Ilim membela ke mana Allah dengan mengorbankan harta kekayaan dan mengorbankan anak-anaknya tak buruan pernikah. Biajunan itu, Allah pasti waringin anak saya bubiki. Ratusan soal pernikahan di anak saya bubiki. Asyallallahu dada romo ondo anak sampai sebenar kau waduh umat Muhammad. Siak dima amalan nak potong ni ke depak ke pengetuan tu ti pasanan rata ni e ke paringin anak saibuh bikin anak ni ke tengah potong tuan ni ke pasanan eh persyapaki aku apa perang? Sekarang anak panikat terus bisa perang sampai mati syahid. Nalek anak sejumput bahan boleh dipersiapkan boleh kagui perang persiapaki perang ungu perang perang perang perang sampai dibunuh seterusnya kalah syahid fi sabillallah. Terusan macam panikah. Marek, nombor dua anak nombor terlalu, terus anak nombor empat, nombor lima, nombor enam nombor tuh sampai ke seterakhir saya buh anak, saya ke anak menikah seta edulan setiap bulan. Kerana orang yang di anak saya bubiki, menurut bulan penikah meneluar anak tangku ia ya perang, berarti anak saya bubulan. Berarti saya bubulan kini. Saya bulan buru mereka tapi tak ada tapi anan gini. Saya bu-bikin anan dikorbankan demi keangkuh membela agama Allah menjunjung tinggi agama Allah sampai syahid kapi fi sabillillah. Syalla. Teti mati kapi fi sabillillah medan tempur putera saya bu-bikin. Lestari keento pasanan ratu tibi, saya perang gak ada. Ratu penikejukan, dokto perang, perang, perang, perang sampai akhirnya set ratu panika Set ratu sesol ini, kina pon sebu setong. Akhirnya orang-orang gento ngocak, ada Aduh, peser si pahjap, wakak. Kau ka utama nak orang semacam gini kah? Sebisa berjuang di jalan Allah sampai mengorbankan jiwa anak-anak. Bawa toh nabain arta-arta. Nah, aduh, tak ada orang gede. Sebisa notot teracah dah. Kau orang semacam gede. Dah karena sakentoh maka pasanan toron ayat toron trebu toron surat inna anzalnahu fi laylatil qadri bahawa mun orang kenika syahid fi sabila potranah saibu biki edam saibu saibu bulan saibu bikki edam saibu bulan panikah setelah ke kapri sampai di budi na'ban tibi setelah sekalian maknya banyak keluh kefokusannya kan senek ini. Kan? Seakan-akan tidak kefokusan semelebihin gitu. Ternyata Allah Subhanahu wa taala menurunkan ayat menurunkan surat Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Deti Kelakuan yang malam ke ini ke lebih fokus dengan saibu bulan. Saibu Nisro'il ini kacat saibu bulan, tambah sebulan lagi. Saibu setong bulan. Kepatah ada poter-poteran lah. Ia akan korban demi menjunjung tinggi. Aku Allah subhanahu wa ta'ala. Para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, malmatar saos. Baramanfa'at fid dunya wal akhirah. Amin amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah manzalina Muhammad ibn Abdullah illa farajah Allah. Allahumma shalli ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad Abari jemana nobi ya InsyaAllah kita terpangkih boleh dalam cerita pagi dan setiap sore. InsyaAllah. Kau muka senantiasa mendapatkan pertolongan, perlindungan, bimbingan. Selamat malam kepada Allah SWT. Amin. Amin. Ya Rabbal Alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.